Iya. Hajar bro! Gas on! Hajar bro! Halo, setut-setutan warung kumpul kayak mumpul. Halo, selamigum Selamat pagi setengah siang. Ini kita muat apa, Pak? Muat semen. Muat semen bersama armada Restu ibu susu ibu, resumahut, <giranya> driver Nur Rohman, ini toser ini, perjalanan <giranya> kemana bang? Langgalan, Langgalan Bun, Jalan Gidul ini, Jalan ngidul apa ngaler ini? Gidul. Oh iya, mantap mantap. <giranya> pulang kapan pak? Pulang apa? Oh, Se pulang pulangnya. Se pulang pulangnya. Semoga tidak hujan arungnya HP Siapa ini? Be be be be. Esu -esu wes Iya yeah. Iya. kono. Ah, roto hmm? Esu -esu nendok, guys. Iya Iya enak, guys. Itu armada satunya. Oh, Oke. Super HDX. hanya okay. Super Kang. He? super. Masuk kita jalan masuk masuk masuk masuk. Ayo guys, masalah kamu ini. Bukan ya? Tu Ben nggak melincah bawahnya. Tu Ben dariincah bawahnya. Oke mak guys. Hi hey, raja hutan, raja hutan ini persiapan nanti hujan nih, kapan ya iya oling-oling <inação> nek lemah ireng kon trene kan. Oling ana gini. Oling. Guling. Iya. Guling, guling, ngoling, ngoling, ngoling dite. Nang ba ngoling. Tok arep ngoling. Cidera mangan mendung ini Mahalek masih bingung nih karena mama itu. Hei, ini ini truk apa ini? Ya, truk abang, abang, barang besi, besi, biji besi. Oh, ini denginnya banjir nih. Oh aduh, rodol ya itu kan itu nah, nah. yeah. ya, pusing dia begini, ada di duri, ratu, ini, di juru. karena ya. Nah, guys, nang lumpur. sih, Terlalu ya yeah, inilah dia siaran BOSOK BOSOK <guluh> ini sopir paling seneng belum ini bisa seneng apa seneng? tak seneng, seneng ya senep seneng paling <guluh> ya ini guys yang tempat banjir kemaren tapi, besok kita sama Pak Tapsi, mobil Kalimantan, antri, hey. merongos-merongos mobilnya pilih oh, merongos-merongos ngerongos, hey, ngerongos, ngerongos, ngerongos, ngerongos, ngerongos, Ya. Kegi, kegi deh. Nah, ini nih, ini ya, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, ini tanjung lingga nih, nih, nih, oh ayo nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, ini? nih, apa nyaraf buaya darat. Mati, yes, wah sudah saat sat apanya itu? <laughs> Mas indoor Aduh, lagi mobilnya ini. Ini bukuin, bukuin. Ini Ini Gas, mobilnya guys sudah <laughs> Kopi susu. Kopi susu. Oh, oh, di ini, ya, jalan terus. Ya. Aduh, hujan, guys. <laughs> barang yang naikono, guys. Lagi dari ini, Oh. Iki, yo, ini. Iya. Hey, eh, Tokenya, okay yo. Yeah, Bener, bener. bener. motor ini dari yeah. ini Eh, ah, no. uh, uh. ini hey, uh. si so -so, dua putra. Kau jawa ya? Kan? nulungi uangnya gak nak apa itu nih hidupku morat marit morat marit tuh ikut nulungi seperti pandai ikut <tuk> eh simpang manki Simbang ketek simpang ketek, kete monyet monyet simpang hmm, monyet jadi hmm, posing hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. ini gue buat uang ini, ini. Beneran ini nggak ada nengkol. Akan truk CPU. Hey. Gue nemu yes. Cuaca mendung, bosku. Ini langsung menggayu. Ya, ya. <laughs> masuk. Nah, hujan juga guys. Langsung, lampu. Iya. hujan kita pulang awal perang ini, Bos. Awal mula pas yang sakno nduwe arek cilik ora. Oh, Atare nah, ne pedes. Jan terus romos, Mobil cilik kayak mau ngembun iki mesti ngomene. Awas ceduk. Iku ora raih. Tapi kayak nek kan ibune kono oh ntarnya lemah lemas bukit maut mundur biasanya mundurin kok wuuuuh ini mati minyak minyak lengok lente ini lengok lente aneh Anu, kekuatan. Nah, Wah wow, HP mau murah sih, murah lah. setutan waram mumpul kayak mumpul kayak telan elek -ele kayak mumpul mumpul kayak mati wow. oh mong le alhamdulillah telan jowo ini ah, ah. mobil anakan mobil anakan ini nembur cilik metisil Saja tim. Ayo, ayo, pulang ayo, mari, pulang guys. Nyelipur aja, lebay. Saya ya sai anu neng. Ya lek bare kono melu. Kancane di njep. Mister Suli. Sulingan-sulingan. Oh. Tani gini boh, dia, dia. kan, dia. ada ada. Ray, Ray, Ray. Ray, apa, Tong duit? Do Kernete mangan naik, guys. Restu ibu, guys. Kita udah sampai Kota ke Pagalangbun. Bon. Nanti video yang terakhir perjalanan balik disambung di park 2 ini nanti di di belakang di saja park 1. di belakang saja ya so. soalnya nanti pasti offroad offroad <gifat> <gifat> hmmm ya jangan ketawa-ketawa Bang oh ya. <gifat> saya sudah biasa kemarin tiga hari saya ini rumah. takut nginap nanti <gifat> nah kadang kamu itu overactive <gifat> <Uber. gifat> oke okay, guys lanjut di part 2 <tuk> <tuk> <tuk> <Semangat tuk> inya gitu. inya